Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah Alhamdulillah. ini kita sudah di pertemuan yang keenam untuk kelas junior kelas. Uh, baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, yang paling utama saya hormati Bapak Lukman dan juga Mr. Nugroho, juga teman-teman semua yang sudah hadir. Uh, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita awali dengan membaca Suratul Fatihah bersama Al-Fatihah. Al-Muzubillahiminasya, itu di Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabi'Alamin, al malikil Iya, karena budaya karena setia ini di nasratan mesti kirim syarat latinan amtalehim wael magribi alim wala dolin amin aminiroballah alamin semoga pembelajaran kita malam ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada Mister Nugroho. Silakan Mister Nugroho. Oke, uh, selamat malam semuanya, adik. ikut nih. Suara saya terdengar enggak? Terdengar, Mister. Terdengar ya, sebentar ya. Nah, oke, okay. kita lanjutkan pertemuan kemarin ya. Uh, ini biar ini, biar cepat nanti tidurnya biar apa? Tidurnya biar nggak kemalaman, ya. Uh, ini sudah ada siapa? Sudah? Ada biar apa aja? Sebentar ya. Udah, maaf. Sudah ada Abdullah, Tanza. Ama Raihana. Sebentar ya, seperti masih Sebentar ya. Oke, okay, uh, kita lanjut kemarin ya, uh, sekarang uh, sebelum kita mulai, uh, Mas Bakti pengen tanya, tanya dulu. Abdullah, halo? Uh, bisa. Oke, okay, what did we learn uh, last meeting? What did you learn? I learned about uh, there is the or there are. Oke, okay, there is, there are, oke. Okay. And then uh, we're talking about uh, the amount of uh, the amount of uh, numbers ya. Jadi kalau misalkan kat katanya lebih ya apa uh, objeknya itu lebih dari satu pakainya there are atau there is Abdullah uh. there are ya oke. Okay. Nah sekarang kita latihan lagi ya oke okay. uh, sekarang kita latihan lanjutkan nah, karena ini penting ya jadi nanti Uh, supaya kalian nanti ke depannya uh, paham. Gitu ya. Jadi nanti nggak tanya-tanya lagi. Ya. Ayo, kita mulai dari Abdullah dulu. Kita kerjakan bareng-bareng -bare ya. Kita mulai dari Abdullah dulu. Abdullah ayo. There are, silakan diisi there are atau there is-nya. Ya. Coba ayo. There are pencils on the desk. Artinya? What does it mean? Ada pensil di atas meja Oke, ada pensil di atas meja Oke, good Pensilnya berarti gimana? Ada beberapa pen, pensil gitu yang ya harusnya. Oke, good Nah, kita mulai sekarang selanjutnya Raihana, Silakan Raihana Silahkan so, The... Raihana Ya. Yeah. There is a tiger over okay. tree. There is yeah, There is a tiger bukan tiger ya. Tiger. Yeah. Coba diulang lagi. There is a tiger. Bukan a. There is a tiger over there. Oke okay, good. There is a tiger over there. Kenapa pakai eh oh kenapa pak kenapa pakai dari is karena, karena karena objeknya cuma satu objeknya cuma satu uh, coba diterjemahkan yuk uh, ada harimau over there itu apa di sebelah ah. di sebelah sana lanjut, benar sudah benar ya. sekarang lanjut lagi uh, siapa yang Sanja ya, halo Sanja? Ya yeah, Mister? Coba ya, ini ya, yuk ini yuk ini siapa? There are a lot of books. Oke, okay, there are a lot of books. Good. Why? Kenapa? Kenapa pakai there are? Karena many. Karena? karena karena banyak karena banyak peter ya karena jumlahnya bak banyak bukunya ada banyak ini ya makanya dari uh, makanya pakainya der derp sekarang uh, mas baki tanya teman-teman juga ya pelot itu artinya apa a lot, of. A lot of itu artinya apa tahu lot banyak of. banyak ya good A lot of itu artinya banyak ya. sama kayak many sama kayak much itu artinya banyak ya, Saya berpikus, ya. Lot of itu sama dengan itu artinya banyak itu sama dengan many atau much much ada lagi selain A lot many much yang tahu apa? Yang banyak artinya bahasa Inggris. Ada yang tahu yang lain mungkin Abdullah selain ini? Kalau ada banyak itu gimana? Nih ya, belum tahu ya. Oke. Ada misalkan ini. A plenty of. A plenty of itu juga banyak ya. Ada juga a A bunch of, bunch of itu juga banyak ya. Jadi kalau uh, kalau misalkan a bunch of chicken, berarti gimana? dia terjemakannya ada ada ayam yang banyak. Yang banyak bisa atau ada segerombolan gerombolan yang... ah, ayam itu boleh ya. Jadi a bunch of itu artinya lebih dari intinya ayamnya itu lebih dari, sa, lebih dari satu yaitu apa plenty, a punch, nanti akan banyak ya nanti kita belajar satu persatu ya. selanjutnya, ini benar tadi kita mulai lagi, Abdullah yang ini There are 11 players on a soccer team Oke, okay. dikejemahkan ke bahasa Indonesia Ada 11 pemain ada 11 pemain di satu klub bola. Oke, okay, di satu klub sepak bola ya, bukan di satu klub bola ya. Ke klub sepak sepak bola, ya. Oke, okay, next uh, ini apa? Uh, apa Raihana? There is a iPhone on the plate. Oke, okay, are you sure it's a phone? Coba, coba lagi diulang yuk. There is There is iPhone on the plate. No, not eh. A... Itu kebajanya apa itu? Masa iPhone? A phone. Coba lagi, ulang... Ya, af... coba lagi, coba lagi yuk. The, there is a i, I... Oh, oh, oh. Eh, there is a phone on the plate. Yeah. Oke, okay, good. Uh, gini ya, teman-teman. Ya, kalau ada pH itu dibaca apa? Dibacanya apa? Kalau pH dibacanya F, ya. Oke, sebentar ya, Mas. Berarti kasih contoh ya. Kalau ada pH itu dibaca F, contoh ya. Bentar, contoh ya. Misalkan gini ya, Ini bacanya bagaimana? Artinya, phone ya, jadi pH itu dibaca F phone gitu ya. Terus, kemudian kalau kayak gini, bagaimana? Uh, Ini dibacanya bagaimana? Filosofi. Filo, filosofi, filosofi. Ada ph ya. Berarti, kalau ph dibacanya apa? F ya. Berarti filosofi. Ada ada dua ph. Filosofi. Berarti bukan bukan filosofi ya, tapi filo, filosofi. Sama seperti yang di tengah ini atasnya. Kalau ada ph dibacanya f. Jadi bukan pon tapi Ya. Terus kemudian lagi ya, contoh uh, lagi misalkan uh, ini apa? ini nama negara ya. bacanya bagaimana ini? Filipina. Filipina. Philippine. Philippines. Ya. Philippines. Ya. Bukan Filipina tapi Philippines. Nah, kalau kalau orang Indonesia bilangnya Filipina, tapi kalau orang uh, apa orang ini orang apa orang barat bilangnya Philippines ya. oke terus kemudian apa lagi ya ini semua nama orang nama orang ya nama orang ya. Bacanya bagaimana ini kalau kayak gini bagaimana bilangnya bagaimana Mister gimana nah, saja bagaimana bilangnya Mr. Halo saja. Halo. Halo. Rahana, bagaimana Rahana? Halo. Saya kedengeran nggak? Halo. Ms. Mr. Ya, Rahana coba. Mister Bagaimana? Mr. Mister, Mister Philip. Oke. Okay. Mr. Philip ya. Jadi kalau pH itu dibaca apa? V. Ah, v. P, V, ya, intinya dibaca F, pakai F, ya. PH itu diganti F, ya. contoh lagi misalkan, satu lagi, ini baca, ini bacanya apa? Bacanya apa? Uh, Abdullah, ini bacanya bagaimana? Abdullah, halo? Halo, suara saya putus-putus ya? Farmasi. Halo? Uh, suara saya kedengeran nggak? Putus-putus apa gimana? Kedengeran, Mr. Dengeran ya. Oke. Okay. Farmasi ya, farmasi ini PH. Artinya apa farmasi, ada yang tahu? Apotik. Uh, ya, farma farmasi itu artinya apotek ya. Apotek, ya. Farmasi. Nah ini ya, intinya kalau ada PH, itu dibacanya apa? F. Ya. Kalau PH itu dibaca F, bukan dibaca P. Ya, berarti kalau kayak gini bagaimana tadi, Rehana Ulang lagi. There, there is a phone on the Good. plate. Good, there is a phone on, on the plate. Oke, okay, bagus ya. Okay, lanjut lagi, uh, Sanja sekarang. There is a cute puppy in the box. Oke, okay, ada. Ada. An anjing lucu di box. Oke, okay, good. Anjing lucu di, di box. Puppy itu anjing tapi lebih ke arah anak anjing ya. Anak anjing yang masih kecil itu loh ya. Itu disebutnya puppy. Uh. Ya. Oke, okay, bagus. Sekarang. Oh, kotaan udah ada ya. Bentar coba ya. Eh kita ngulang lagi dia kemarin fotan. Fotan, coba uh, kemarin oh, sudah yeah. diajar. Ya, kemarin sudah diajarkan there is sama there are. Nah, mm -hmm. kalau ini pakainya there is apa there are? Coba dilihat, Fotan. There are. Okay. Terus dibaca sampai akhir bagaimana? There are the alumni many and chair and bagus terus. Eh. There are, terus, eh. There are, tulang lagi dari awal, there are, there are, there are, there are, there are, there are, there are, chairs are, many chairs. there gas gas are, there are, there are, in the in there in the Oke artinya adalah ada banyak apa apa chair sama desk itu apa? Ada banyak ada banyak meja eh, maaf ada banyak kursi dan meja chair itu artinya kur kursi ya ratan ya desk itu me meja in the classroom berarti di ruang apa classroom ruang ruang apa ruang kelas ruang kelas, ruang kelas ya, ya Fathan ya. Coba ya Fathan ulang lagi yuk Fathan halo Fathan yuk. Pr? Are... Nadia Nadia. Okay, oke baiklah baiklah uh, Fathan ini ya uh, apa uh, suara di belakangnya mengganggu ya siapa itu? Okay, lanjut ya. Uh, sekali lagi ya, uh, Abdullah terakhir. Ini Abdullah, yuk, gimana ini? There are two sleeping kittens. Oke, okay, there are two sleeping kittens. Oke, okay, itu cemakan coba, Pakan? Eh, so Pak Anu Abdullah? Ada dua. Ku... Halo? Ada dua apa? Ada oh. dua ku... anak kucing yang lagi tidur. Oke, okay, good ya jangan kalau ngomong disesuaikan dulu baru di ya. Soalnya tadi kalau nge sering di tengah-tengah ya. Jadi ini apa jadi apa? Jadi sedikit anu, kepotong di tengah-tengah. Jadi Mas Mas Bakti dengernya potong-potong ya. Oke, okay, bagus ya, sudah bisa ya. Nah, intinya kalau there is itu jumlah barangnya sa satu, tapi kalau there are itu jumlah barang yang diikuti itu adalah lebih dari sa lebih dari satu ya. gampangnya seperti itu. Nah, kita lanjut ya materi hari ini ya. Bentar. Bentar. Hari ini kita akan belajar bertanya. Kita akan bertanya jumlah uang. Ya, ini ini pakai uang barat, tapi karena ini uangnya uang ini mengapa itu uang barat saya tidak akan pakai ya kita pakainya uang biasa aja uang di Indonesia teman-teman nah, ya sebentar ya sebentar ya Dulu sebentar ya buka oke kita sekarang akan belajar bertanya ya bertanya berapa jumlah uang ya kita akan belajar tentang money apa itu money uang uang bagus ya money itu uang nah, kita sekarang akan belajar cara menghitung uh, uang jadi kalau ditanya uang itu berapa ya nah sekarang uh, uh, apa itu kalau bertanya money uang itu bagaimana how how how how, how much how much itu artinya berapa berapa how much money Do you have ini? Kalau kalian ditanya uang, ini jawabnya seperti ini: pertanyaannya seperti ini: "How much money do you have?" Artinya seberapa banyak ya, uang yang kamu punya? Have itu artinya apa? Have Punya, punya ya? Berarti ini berapa? Ya, ini berapa banyak atau berapa? Boleh berapa uang? yang kamu pu, punya, have itu artinya pu, punya, ya. Terus jawabnya gini, ini jawabannya. I have. Okay. Uh, ini, uh, ini aja, gini aja deh. Coba uh, Sanja coba, kalau gini gimana bacanya coba? I have. I have five. Five ribu apa Tahu? kau ya, ribu itu tau-tau sender tiga bagaimana ke five I have five, five. thousand rupiah ya yeah. apa yeah. rupiah nah sekarang uh, ini uh, apa Abdullah misalkan jawabnya gini I have uh, Bagaimana kalau kayak gini? Abdullah, I have 10, I have 10000 rupiah. Oke, okay, good. I have 10000 rupiah. Oke, okay, good ya. Jadi, intinya kalau nolnya ada 3 apa sebelum di, uh, sesudah di big itu disebut ribu ya. Berarti dia ribu ya. Ini kan ribuan ya. Berarti ribuan itu bahasa Inggrisnya thousand, Nah, sekarang Mas berarti akan ajarkan ininya, apa nominalnya ya. Sebentar ya. Kita akan belajar apa itu 1000, apa itu 100. Sebentar ya. Sebentar ya. Ya. Buka ini Buka ini, teman-teman ya. nah. kalau puluhan itu bahasa Inggrisnya apa? Puluhan. Puluh itu e, kalau kalau 10 bahasa Inggrisnya apa? Ten. Ten. Okay. Ten. Okay. Ten. Okay. Ten. Okay. kalau 20? 20. 20. Okay, 20. Okay. 20. 20. Okay. nah sekarang kalau 25 itu bagaimana? twenty five. twenty bagus. kalau 35 35 lima? per Oke, okay. Berarti, kalau perhatikan, kalau puluhan seperti ini, itu pakainya apa? T. T, ya, belakang ya, berarti ada T nya, Berarti, kalau 20 puluh dua puluh tiga, kalau 35 terti. tinggal tiga puluh lima, terti, ya yang ini tiga kemudian yang ini tiga gitu ya. jadi dipecah gitu ya, ribu, tiga ribu, tiga 20 25. Ini 20-nya, ini 20-nya yang ini, ya. Ini 20-nya, ya. Yang ini 5-nya, ya. Makanya di yang yang puluhan itu pakai li pakai ti gitu ya, belakangnya ya. Eh uh, uh, Raihana? Halo? Raihana, halo? Halo Raihana? Oke, okay, lain mungkin Sanja, loh. Ya, yeah. oke okay, Sanja, Kalau 50 bagaimana? Fifty fifty. Hmm, lima puluh, nggak perlu pakai. Nggak pakai, aja, perlu pakai puluh. Hai, lima puluh, 50 puluh. 50 lima gitu ya. puluh, 50, bagus. Hai, lima puluh, lima puluh. Tinggal ditambahin. Apa? Tinggal ditambahin. 5-nya gitu ya. tambahin T 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 atau 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 apa? Belajar yang ini dulu, apa yang yang enggak. ini puluhan ya, puluhan. Nah sekarang kita belajar yang ratusan bagaimana? kita belajar ratusan. Kalau ratusan seratus gitu bahasa Inggrisnya bagaimana? One hundred. Oke okay, one hundred. Oke okay, one hundred. Akus, ya. Jadi kalau seratus ya ada nol dua itu dibacanya bukan bukan ini bukan one apa gitu. Dibacanya one ini satu one. Yang ini kan one ya one yang hijau one dibaca one. Yang nol dua ini langsung dibaca apa? Han? Baca apa, Han? Uh -huh. 100, 100, 100, nah, sekarang kalau gini, masih gampang, coba, uh, uh, ini, Fatan coba, Fatan, coba Fatan yuk. 2, gimana? Ini, baca apa? hundred. Oke, 200, kan? oke okay, okay, ya, 200, bagus. Nah itu 100. Oke, okay. sekarang kalau misalkan gini. Uh, ada yang bisa? 500. Oke, okay, 500. Oke, okay, bagus ya. 5 ini dibaca five ya ini dibaca 5, depannya itu kemudian yang 0,2 ini dibaca apa? 100 gitu ya. 0,2-nya itu dibaca 100 500 jadi depannya itu dibaca huruf bilangan depannya bilangan puluhannya, yang 0,2-nya itu dibaca 100 dibaca, atus, gitu ya. nah, sekarang oke, okay, sebentar Nah sekarang kita agak belajar lebih susah dikit ya, belajar lebih susah dikit, enggak apa-apa, pelan-pelan, ya nanti salah nggak apa-apa ya. Coba. Kalau misalkan ada gini, misalnya. ini bagaimana, uh, Abdullah bagaimana, 150. 150, bagus, 100, jadi ini 100 ya, 100 100 kemudian baru disebut bilangan bilangan keduanya apa bilangan ininya selanjutnya. Jadi 100 and 50. Nah, perhatikan ya, berarti dia intinya dipecah ya, satunya yang puluhan mana, yang ratusan mana gitu ya. Oke, kalau begini bagaimana? Nah, ini agak susah, nih. Coba, 255. 200 bagus 200 yeah. 250, Five. 55, 600, 600, 600, 600, 600, 600, Uh, saya mas verifikasi warna beda karena nanti ngucapannya berbeda yaitu hundred berarti ini one satu ya kemudian si ini itu uh, yang ratusannya yang merah itu ratusannya gitu ya yang hijau itu puluh uh, uh, uh, maaf yang hijau itu ratusannya yang yang uh, yang merah itu puluhannya gitu ya seperti ini ya fifty uh, gitu five ya oke okay. Nah sekarang kita lompat lagi ke puluhan, ya puluhan ini agak sering ya, nanti kita lari ke sini dulu, nggak apa, -apa. puluhan itu bahasa Inggrisnya apa, tau, eh, ribuan, maaf ribuan, ribuan itu bahasa Inggrisnya apa, tau, thousand, thousand. itu artinya seri, seri, uh, ribuan, jadi nanti ribu ribu ribu gitu ya, kalau bagi seperti ini bagaimana, good one, Oke, ke tiga puluh Bacanya bagaimana? oke, ya. pakai oke, ya, bukan pakai oke, ya thousand Coba Raihana diucapkan. thousand oke, oke, bukan thousand ya oke, pakai A. Coba, sekali lagi. oke, Taus, oke, okay, good. oke, pakai oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Tahun okay. okay, dua ya. Tahun ya. Tahun <laughs> uh, itu puluh ya. Tahun dua puluh ya. Kalau ini gak apa, -apa. Uh, soalnya okay, uh, tau, one thousand ya. Tahun dua puluh ya. Tahun dua ya. Tahun dua puluh lima, ya. Tahun dua dibaca lima, ya. Tahun dua puluh dibaca ya. Tahun dua puluh lima, ya. Tahun ya. 1000. Nah, sekarang kalau seperti ini bagaimana? Bagaimana ini? 6000. Good. 6000. 6000 artinya berapa? 6. 6.000. Good. 6.000. 6000. 6 ribu, okay. Terus lanjut lagi ya. Nah sekarang eh, kalau seperti ini, eh, ini agak ini ya. Coba bagaimana ini? Ada yang bisa? Siapa? Nine thousand five Good, nine Jadi intinya apa? GP Dip, dipisah. Mana yang puluhan, mana yang ratus, ratusan, gitu ya. Nanti nine thousand and five five and hundred jadi dipisah ya. uh, nine thousand nine thousand and five hundred ya. ada enam ya ada nine, di sini. nine ya. kemudian ada ini ratusannya ya. jadi ini yang hijau itu yang hijau itu puluhan, yang merah itu ratus, ratusan, gitu ya. jadi aja deh, warnanya biar enggak nggak sama-sama yang ini atas ini warnanya biru. Nah, ini ini uh, ininya apa uh, ribuannya? Kalau ini apa? Ratus, ratusan, uh, ratusannya, gitu ya. Nine thousand and five hundred. Oke okay, bagus. Sekarang kalau seperti ini bagaimana? Oke mana? 10.000 10, bagus 10.000 and 5 10, 500, 500. 500. Okay, Jadi, ingat ya dipisah mana yang puluhan ya ma ma ma mana yang e ribuan ya terus mana yang ratus ratusan ini yang ribuan mana, yang ini loh, ya maaf, ya, ya yang ini ribuan ya, yang ini, kemudian yang ratusan yang belakangnya, makanya ini pakainya dipisah, intinya dipisah mana, ribuannya mana ratus, ratusannya. Ya. Oke, sekarang satu lagi ya, satu lagi, misalkan seperti ini bagaimana, ada yang bisa? Siapa? Alexander mungkin? Bisa? 11.015. 11.015. 50, bukan 15 ya. Kalau 15 itu 15. Kalau 50, 50 ya. 11, and 10.015. Jadi 50. 50. ya jadi ingat dipisah ya dipisah harus dipisah mana yang ribuan mana yang bilangan ini lainnya nah ini kan kebetulan dia bukan bukan ratusan tapi dia puluh puluhan dipisah ya bisa ini anehnya jauh ini. Nah, oke, jadi ini puluhan ya. maaf ini ribuan ini puluh puluhan Nah, sekarang sekali lagi, contoh terakhir ya. Supaya kalian bisa. Kalau misalkan seperti ini bagaimana? Oke, ada yang bisa? Raihana bagaimana? Bisa nggak Raihana? Halo, Raihana. Halo, Mister. Ya, coba Raihana yuk. Ini berapa? 10,000. Eh? Okay. Ya. Yeah. And five five five, five. Oke, okay, good. 550 Oke, gitu enggak apa-apa, ya. Oke, okay, 10.000 500. Boleh pakai M boleh juga ya, 500. Shift. Jadi seperti ini ya, ten thousand Jadi dipisah intinya, dibacanya itu bukan lima gitu, enggak. Jadi dipisah per per bilangannya. Jadi mana yang uh, ribuan, ya. mana yang ini ratusannya tadi, ini, rat, uh, ini apa, ratusannya ini puluh. Hanya nah, jadi di bisa, nah, seperti ini ya oke ada pertanyaan ada pertanyaan Ada hai, yang pengen nanya kalau ini gimana gitu enggak ini ya hai, hai, intinya seperti ini ya. Ini patokannya. Nah, nanti kalau ini boleh difoto dulu, ya boleh difoto dulu atau biasa di dicatat dulu, buat apa? Intinya eh, apa? Hati-hati mengucapkannya. Jadi jangan langsung diucapkan semua, dipecah dulu bilangannya. Ya contohnya yang ini ya. Jadi kalau sudah dipecah dulu, ini sembilan, terus ini ratusannya. Jadi 9,500, hundred. Ada ya. 11 11.000, eleven ada ratusannya langsung ini kalau yang ini dia langsung puluhan berarti eleven thousand and fifty. Nah sekarang kita coba ya coba uh, Sanja. Ya Mister. Oh ya Sanja. Coba kalau ini bagaimana Sanja terakhir ya. Misalkan gini supaya Mas Bakti yakin uh, Sanja bisa. Nah ini bagaimana Sanja? Nine hundred fifty. Oke bagus ya. Nine thousand Sama seperti bahasa Indo Indonesia. Caranya sama, cuma ya ini harus hati-hati. Nah sekarang coba kita ini ya pelajari ya nah, sembilan. Nanti lagi pelajarannya. Yep, Oke, okay, lanjut ya. Nah, coba perhatikan ini ya. Kalau ini kalau nol itu bacanya gimana? Z? Zero. Zero. Kalau one one ten ten one ini one hundred. Yes. Ya. Berarti kalau one hundred itu nolnya dua ratusan. Kalau one thousand itu artinya seri seribu ya. Kalau ini berapa ini? Kalau bahasa Indonesia berapa ini? One. Satu juta Satu juta, berarti juta Jutaan ya, berarti million ya, Million itu juta Jutaan, one million Berarti itu satu juta Kalau dua juta bagaimana berarti? Satu million, million. million. Kalau sepuluh juta? Ten million Oke, okay, bagus Nah, kalau itu million ya, artinya juta Kalau misalkan satu million One Million. Million. Uh, 1 miliar, satu miliar itu nolnya berapa sih? ada berapa ini? Nine, berapa? Nine zeros, oke okay, nine zeros bagus. billion atau miliar itu punya nol sembi sembilan, gitu ya. sekarang ya. Okay, nah ini ya ten koordinat nih, first, second nih. nanti nanti diajari yang ini. Nol ya. Oke, okay, Abdullah tanya ya, "Why when the five is with ten is in the ten?" Nah, karena dihitungnya itu bukan ini, bukan apa, bukan fifth, uh, apa, eh uh, Abdullah bukan ini. Kalau one to three ya, itu kan satu dua tiga. Tapi kalau... eh, uh, kalau five itu masuknya fifth gitu, karena dia ngikutnya itu sebenarnya ngikut sini ya, fifth ya, kelima gitu loh, fifty maksudnya bilangnya. Jadi itu dari sononya ya, Mas Bakti nggak bisa jelasin, tapi yang jelas kalau dari mulai 5 itu masuknya, kalau lima itu masuknya fifth, bukan five, bukan fifteen tapi fifth, fifteen, itu urutannya. Mas Bakti juga bingung itu nanti gimana jelasinnya, tapi yang jelas kalau masuknya ini, masuknya lima, lima itu dibacanya bukan fifteen, kalau lima berarti fifth, fifteen, kalau 50 bukan fifteen, tapi fifth. 50 gitu ya. karena dia ngikutin ini sebenarnya jadi bukan ngikutin one to three nya tapi first second third fourth jadi ngikutin ini sebenarnya ya. tapi yang satu dua itu tetap sama one ya. second jadi two million ya. uh, sorry two twenty uh, ya. ya. bukan second nih tapi ya. twenty sisanya itu ngikut ini ya. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, tadi ya oke, oke, oke, ke materi di buku tadi ya Tadi kita sudah belajar bilangan, uh, bilangan uang, nah, angka tapi bisa digunakan untuk uang. Nah sekarang kita coba lagi lihat di buku lagi. eh nah, uh, sekarang ini ada uang ini ya, model dari ini, model dari orang Inggris ya. Ini ada, kalau seperti itu ada 50 pound ya. itu artinya pound ya. Tuh, pound. 50 pound. Kalau satu ini 1 pound. Ini berapa? Berarti 10. Apa ini? 10 pound. Ini ini mata uangnya orang ini ya, orang orang orang UK ya, orang Inggris ya. Ini 20 20 pound nah, ini apa ini? Pakainya sen. Nah, ini Uh, ya, maaf ini pens ya pens sorry pens yang ini pens ya 10 pens ya 20 pens kalau ini one one pound yang model seperti ini pak ya. nah, kita nggak akan pakai ini karena nanti membingungkan ya uh, kita pakai mata uang biasa saja pakai orang Indonesia nah kalau inginnya uh, kalau ada seperti ini kalau berapa banyak uang yang kamu punya itu boleh pakai ini how much money has Uh, have I got? Boleh jadi selain ini, tadi kan Mas bakti bilang ini ya. Tadi Mas bakti bilang gini ya: "How much money do you have?" Boleh bilang seperti ini juga: "How much money have you?" Have you apa? Have you got? ini artinya sah, sama how much money do you have sama how much money do you got itu artinya sah, sama artinya seberapa banyak uang yang kamu pu, punya jadi cuma beda beda kalimat to. sama kayak kita ditanya berapa banyak sih uang yang kamu punya sama ditanya kamu punya uang berapa itu kan sama ya maksudnya sama cuma bentuk kalimatnya berbe, berbeda ini sama, ya. sama persis Artinya sama berapa banyak uang yang kamu punya? Nah sekarang saya tanya Abdullah halo, halo. Abdullah halo halo Mister Oke okay. for now untuk sekarang how much money do you have I didn't call yet Mister Oke okay. okay. coba dikira-kira aja yuk dikira-kira aja coba how much money do you have dikira-kira aja nggak apa-apa Salah enggak apa-apa kan? Around 1 million rupiah. Oke, okay, around 1 million rupiah. Bagus. Sekitar 1 juta. Oke, okay, bagus ya. Run itu artinya seki sekitar. Yeah, ram bagus. Run itu artinya seki sekitar. Yeah. Oke. Okay. Nah, sekarang uh, ini uh, siapa? Uh, siapa tadi? Alexa, halo? Alexa, halo? Yeah. Oke, okay, Alexa, saya tanya ya, Mas Baggi tanya ya. How, yes. much, how much money have you got? How much at, money? At the twenty-two dollar. Oke, okay, coba I have, gitu kalimatnya. I have, I have at twenty dollars. Twenty dollars? Twenty dollars, berapa itu? Kalau rupiahnya berapa 20. itu? Dua puluh. Dua puluh ribu. Berarti bukan pakai dolar, pakainya apa? Rupi? Yeah. Rupiah, rupiah dua puluh dua apa Alexa bukan 20, Kalau 20 berarti cuma 20 perak ya. Berarti gimana? Twenty, twenty Oke coba Yo. I have, I have, I have, 20 have, I rupiah, And rupiah. Enggak perlu pakai N, I have 20.000 rupiah, coba yuk uh, 20.000 rupiah Enggak perlu pakai N, Alexa I have 20.000 rupiah, itu aja I have 20.000 rupiah Oke, okay, good, bagus ya, enggak perlu pakai N ya Jadi seperti itu, oke, okay. sekarang Sanja, halo Ya, yeah, Mister Oke okay. Bagus, how much money do you have? I have four hundred and fifty. Four hundred and fifty. Thousand or not? Berarti cuma 450, kok? I have. Berapa? Rupiahnya, uh, rupiah bahasa Indonesia berapa? I have. 450 ribu rupiah. Berarti ribunya disebutkan ya, kalau enggak pakai ribu kan? Kalau 450 berarti ya cuma 450 toh. Iya enggak? Ya kan? Makanya 4,000, thousand ya. Gimana ini berarti? Ada yang bisa bantu ini, Sanza? Ini bagaimana berarti? Abdullah mungkin mau bantu bagaimana ini? Halo Abdullah. You know, Mister? dibantu yuk. Sanjaya dibantu. Ini bagaimana berarti? Bilangnya. For 450.000 450, rupiah. Good. 450.000 rupiah. Tuh, dibantu sama Abdullah tuh. Coba Sanjaya diulang lagi. I have I have 400 hundred and 50 and 50 thousand. Rupiah, I have. Coba diulang lagi, yuk. Oh. I have 4050, 100, 100, 100. Eh, uh, sorry, sorry, 400. Eh, uh, sorry, 400, 400, 400, and 50, and 50, 1000 rupiah. Oke gitu ya. Oke bagus. Sekarang mulai ini. Mulai apa itu uh, kita lihat ini. Uh, Raihana, Raihana, halo. Halo, Mister. Oke, okay. how much money do you have? I have 9,000. 1,000? Pakai A, 1,000. 9,050. Oke, okay, Rp9.050. Uh, bahasa Indonesia berapa itu berarti? Ayah. Bahasa Indonesia saya, ]nya berapa? Itu? Saya punya Rp9.050. Oke, okay, bagus. Rp9.050. Yeah. Uh, bagus. Yeah. Okay, rupi, rupiah. RP, RP itu dibaca di belakang ya. Yeah. Jadi jangan. I have rupiah. Jadi, gitu salah. Rupiahnya itu dibaca di akhir, ya. Karena itu jenis mata uang, bukan bukan kalimat. Oke, okay, uh, uh, sekarang Fatan, Fatan, halo. Fatan, halo Oke, okay, masih online. Nah, uh, yeah, Fatan dulu, nah, Fatan dulu, ya. Fatan, how much money do you have? I have money. One million. Oke. Okay. I have. Berarti nggak usah pakai money ya. Berarti I have one million. Coba diikuti Mas Bakti. I have. I have. One million. One million. Rupiah. Rupiah. Okay. Berarti saya punya berapa itu? Saya punya satu. One satu satu berapa? good satu juta i have one million rupiah oke okay, bagus ya yeah. oke okay. nah, kalau kalau satan punya 100.000 berarti gimana seratus ribu rupiah berarti bagaimana i have i have ya yeah, bagus 100.000 berarti gimana one one hundred thousand, hundred, thousand, thousand rupiah, rupiah. oke okay, bagus ya oke okay, uh, selanjutnya uh, ini apa uh, uh, Nara halo Nara Yes. oke okay, Nara coba uh, mas Bapti tanya ya how much money do you have Jawabnya gimana apa nih Uh, how much money do you have? Uh, our wife. I have. Coba I have. I have. Bagus. Uh, uh, Nara punya uang berapa? Punya uang berapa sekarang? Nara nggak apa-apa. Nara nggak apa-apa ya. 10 ribu. Berarti gimana? Yang ini ya. I have. I have. 10.000 bagaimana tadi bisa nggak coba 10 gimana 10 10 ribu apa tadi ribu tadi apa tahu ribu tadi apa ini loh oke okay, good coba yuk I have I have ten have tan thousand thousand rupiah, rupiah. Oke, okay, sekarang berarti kalau dua ribu, bagaimana? I have, I have dua ribu rupiah. Gitu, bagaimana? Tuh, dua Three. itu berapa? dua itu bahasa Inggrisnya berapa? two two bagus, two tau, 2,000 rupiah 2,000 rupiah Rupiahnya jangan lupa ya 2,000 rupiah Oke, okay. bagus ya Sekarang ini lanjut ke materi ya Sekarang ya Sekarang kita coba ini Belajar cara mengenal uang nah. Sekarang kita tadi pakainya ini Nah sekarang kita pakai uang yang Indonesia ya Ini kenal, duit-duit ini kenal Ini jenis-jenis uang ya Oke, okay, uh, Raihana, uang yang paling sering dipegang yang mana, Raihana? Yang mana? Yang mana? Ten, ten thousand, yang ini ya? Ten thousand. Oke, okay, good. Kalau Alexa, yang paling sering Alexa pegang yang mana? Yang mana? One hundred dollar, one hundred thousand, one hundred thousand rupiah. Raisa, Alexa itu enggak pakai 100, rupiah. Nah, Alexa itu enggak pakai dolar. Alexa itu pakainya rupiah, rupiah ya, dan okay. rupiah ini ya, berarti ya. Yes. oke, okay. okay, good. Uh, uh, kalau ini Abdullah yang paling sering dipegang, Abdullah yang mana? Ini ada banyak nih antara ini, Abdullah halo. 50.000 50, rupiah. Bet. Bet 50.000 rupiah. Oke. Okay. Nah, sekarang oke okay ya, kita mulai ya. Nah, coba. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang kalau misalkan ini uh, saya tanya ya, kita mulai dari ini dulu. Kita mulai dari Abdullah dulu. Halo Abdullah. Halo, Mister. Kalau kalau nah, kalau kamu punya ini satu. Ya, ini satu terus kemudian ini satu ini satu sama ini satu ya oke ya perhatikan ini satu berapa ini 100.000 100, rupiah oke sama ini satu berapa ini 20.000 rupiah. rupiah oke berarti kalau ini satu ini satu how much money do you have 120.000 rupiah oke 120.000 rupiah oke bagus ya nah sekarang, uh, Sanja, halo, ya, Mister Sanja, kamu punya ini ya? Perhatikan, kamunya ini ya? Nah, ini yeah. satu, ya, ini satu, sama ini satu, ya, ini satu. Nah, coba, how much money do you have? I have, duit gitu jamnya lengkap. I have, I have Oke. 12, okay. 12. 100. Hmm, 12. 12.000 well, rupiah 12.000 rupiah okay, 12.000 rupiah 12.000 Oke okay, bagus Nah sekarang uh, Raihana, halo Halo Mister Raihana, ini pakai uang baru ya Ini orang uang, uang baru ya Nah ini enak lebih pakai uang baru ya Nah sekarang kamu punya Ini satu uh, Perhatikan ya, Raihana ya kamu punya ini satu. Hah? Punya ini satu. Lihat ya. Yang ini berapa ini? 50. Punya okay. ini satu. Punya ini satu. Sama punya ini satu. Hmm. Oke. Okay. Sekarang. How much money do you have? Se I have. Coba I, I have. I have. Hmm? 70. Five seventy five pakai a five thousand seventy seventy ya, Se pakai a bukan pakai o a thousand coba ulang lagi ya I have I have seventy five thousand bukan bukan pakai o pak raihana pakai a thousand gitu pak bacanya Ta thousand. thousand thousand thousand ini lo bacanya thousand thousand thousand nah artinya I, I, i have i have 75.000. oke okay. tau. bukan taw Tau. Tau. a a, a, -a. ah oke okay. tadi benar, terakhir oke okay, bagus ya coba lagi yo i have I have 75,000. Oke, okay, 1,000. Oke, okay, bagus ya. Oke, okay, nah sekarang ini uh, Sansa tadi. Sansa tadi sudah belum ya? Sudah ya, Sansa ya? Alexa, halo? Alexa, tadi belum ya? Alexa ya? Alexa, halo? Alexa, halo? Alexa, halo? Yes. Oke, okay, Alexa, perhatikan layarnya ya. Oke, okay. uh, Alexa itu punya uang ini. Punya ini satu ya. ya punya ini satu berapa ini sepuluh ribu sepuluh okay, ribu sama ini satu ya. coba bagaimana The, how much money do you have jawabnya bagaimana I have I have a ten dollars uh, no not dollars ini bukan dollars ini rupiah ten ten thousand rupiah Oke okay, sebentar, sebentar Alexa, kamu punya ini satu, ya, ini satu sama ini satu, ya, ini satu lembar, ini satu lembar, berarti gimana? How much money do you have? Uh, 15.000 rupiah. Oke, okay, good, 15.000 rupiah, bagus ya. Nah, ingat ya, pakainya rupiah, jangan pakai da, dollar, kalau dollar itu uangnya ini, uangnya Amerika itu dollar, ya. Nah, Oke, okay. kalau orang Indonesia itu pakainya rupiah, rupiah. Ya. Coba, Patan, halo. Patan, halo. Halo, usah. Patan, uh, kamu punya ini, ya? Punya ini, ya? Pilih. Punya. ini, ya ini. Uh, ya ini, anggap aja kamu punya ini satu ya. Ini satu lembar. Berapa ini? Dua puluh ribu sel. Eh, dua ribu sama ini satu. Ya, berarti ini satu sama ini satu Berarti jumlahnya berapa itu? 25 ribu, Dua Nah, 25 ribu, bagus Nah, sekarang Mas Bakti tanya How much money do you have? Berarti caranya gimana? I have I have lima ribu, gitu. bahasa Inggrisnya bagaimana? 25 two. 25, bahasa Inggrisnya bagaimana? 20? Twenty. 20 3 5 rupiah. Hmm, 25.000 rupiah. Ya, ingat ada ribunya. Kalau 25.000 rupiah. Oke, bagus. Kalau cuma 25 rupiah itu nanti cuma 25 perak ya. Jadi cuma 25 ini receh itu ya. Coba ulangi lagi. I have. I have bagus, 25 25.000 rupiah Oke, okay, good, bagus ya nah, Oke. Okay. Nah sekarang kita belajar uang koin sedikit ya nah, Ini ada uang koin ya Ini uang koin ya Kalian sering lihat ya Nara aku belum Oh iya, oh, Nara belum ya Nara coba Oh iya, lupa Nara Ayo Nara Nara punya ini Nara punya ini. ini satu ya. Nara punya ini satu ya. Nah, ini berapa? Lima satu ya. Sama ini satu. Ya. Berarti gimana? Yeah. How much money do you have? Seven. Berarti gimana? I have. Kalimatnya gimana? I, I have. have. I have. Ya. Terus? Seven, Seven ya. I have ya yeah, I have seven gimana tadi? I have seven Re, ribu gimana? Tujuh ribu gitu gimana? Tadi ribu sudah tadi apa? I have seven tadi lo yang ya, seven apa tadi? Ribu apa? I have seven tadi udah yang depannya t tadi lo? Thousand good I have seven Thousand Coba dibaca dari awal yuk. I have. Coba I have. I have. Uh, I have. Thousand hmm. Coba seven. ulang lagi. Ulang ulang lagi dari awal. I have. I have. 1000 rupiah. Okay. Sekarang kalau punyanya 6.000 berapa? I have. I have. Coba, coba ya, pelan-pelan. 6 itu berapa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya enam berapa? I have is... Oh, bentar, 6, 6 itu bahasa Inggrisnya berapa? Six. Six, ya. Puluhan berapa? Uh, maaf, ratus ribuan berapa? Thousand berarti. Six. Six. Thousand. Six Six thousand. thousand. Oke, okay, bagus ya. Oke, okay, rupiah. Ingat ya, kita pakainya rupiah, jadi bukan pakai dolar. bilangnya rupiah gitu ya? Nah, sekarang ini ya, kita ini apa? Belajar lagi, lanjut ke buku lagi. Ya. Nah, kita akan pergi. Ini ya, kita akan apa? Kita akan... Apa itu belajar melihat harga? Berarti tanya harganya berapa gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kalau harganya berapa itu gini ya? sebentar ya. Ini harga, tanya harga. Kalau tadi kan tanya jumlah ya, sekarang kita tanya harga. Tanya harga itu how much. Okay, how much is your? Oke, okay, ini bacanya bagaimana? How much? How much, is, much is your pen? Oke, okay. artinya bagaimana? Berapa harga pulpenmu? Pulpenmu, bagus. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Berapa harga? ball point mu berapa harga ball point mu berapa harga how much itu diterjemahkan menjadi berapa har harga kalau tadi how much yang ini ditanya artinya berapa ba? banyak, kalau yang ini artinya berapa harga pen, your pen artinya apa ball point ball point ball point mu gitu ya Bagus. Tadi ini sudah benar. Uh, ini Abdullah. Nah, kalau misalkan jawabnya harganya uh, apa itu seribu rupiah gitu jamnya bagaimana Abdullah? Halo Abdullah, bagaimana? Uh, my My pen is. Good. My pen is one thousand rupiah. Oke, one thousand. Rupiah, bagus. Ini ya, 1000 rupiah. Nah, sekarang uh, kalau misalkan ada pertanyaan lagi, gini coba uh, Rayhana halo, halo Raihana Halo Mister. Oke, okay. Ayana ya coba ya. How much is your book? coba ditirukan mas seperti how much is your book how how much is your book bukan how tapi how pakai a how how much bukan, is bukan your... how kayaknya uh, pakai a how how ha ha how how good how. How. how much how how much is your book oke okay. artinya bagaimana Berapa banyak, Bu? Bukan yang berapa terkena. harga. Bukan berapa banyak tapi apa? Berapa? Bagian berapa? Ini loh. Atas hmm. mana? Oh, berapa, berapa harga? Nah, how much? Berapa harga? Berapa... Bukumu. Oke, okay, berapa harga buku? Bukumu, ya? Berapa harga bukumu? Oke. Okay. Uh, jawabannya misalkan bukunya apa? Bukunya kayaknya harganya 20.000. Jadi misalkan ya, kokonya binder gitu ya 20.000. Jamnya bagaimana? My book. My my book. Yes. 20. Is is yes. 20, 20 22 eh hmm, 20 20 Gimana? Tadi kan sudah toh dua ribu tadi, Dimana? 20... thousand, dua ribu A? 20 dua, dua puluh dua Good... dua rupiah. dua, dua puluh dua ribu dua puluh dua, Oke, okay, bagus ya. Okay. Nah, sekarang, Sanja, lo? Ya, mister. Sekarang gini, Sanja, ada yang tanya, temenmu ada yang tanya gini. Coba dibaca dulu. Sanza. How much? How much is your bag? How much is your bag? Artinya bagaimana? Berapa harga tasmu? Oke. Okay. Terus, uh, Raisa, uh, Maaf, Sanja, jawabannya bagaimana? My bag is... Terus, my bag is... Berapa coba? tas Tasnya ini, tahu nggak harganya berapa? Misalkan harganya 150000 gitu bagaimana? How much My bag is... One hundred. bagus. One hundred and fifty. Good. One hundred fifty. Fifty berapa? 50.000 50, fifty thousand rupiah. Oh, Oke okay, bagus. Diulang lagi. My bag. My bag yeah. is one hundred and fifty rupiah. Oke okay, pintar bagus. One hundred 50.000 rupiah bagus ya. Nah jadi seperti ini ya. Kalau ini how much itu kalau di disandingkan dengan barang itu bukan berapa banyak tapi berapa harga harganya. Ya sama seperti ini ya how much harganya berapa. Nah sekarang seperti ini ini, untuk, ini ya untuk ini latihan lagi ya. Kita akan lihat. Sebentar ya, Mas Batu ini ya. nyusun soal dulu sebentar ya, sebentar. Boleh istirahat dulu, boleh ke apa? Boleh ambil minum dulu. Oke, kita lihat ini dulu ya, lihat barang-barang dulu. entar ya bentar ya, ya sahabat ada dulu lanjutin masih buka ini Oke, okay. okay. semuanya halo sudah siap halo yes coba ya yes kita mulai ini apa kita belajar belanja hari ini kita mau belanja ya belanja tapi cuma belanja ini ya bohongan ya coba ya kita akan belanja nah di sini coba lihat nah, di sini harus buka ini ya buka ini apa buka, buka, buka wow shopping so, ada sepatu banyak tuh ya sepatu gitu ya Nah, sekarang kita coba ini ya, pelan-pelan ya. Ini berapa harganya. ya Nah, uh, halo, uh, kita mulai dari ini dulu. Dari uh, Abdullah, halo, Abdullah. Uh, Nara di, di mute dulu ya, Nara ya. Di mute dulu, Nara. Saya. Nara di mute dulu, Nara. Nara. Oke, okay, Nara udah ya. Abdullah, halo. Mister? ya sansa di mute dulu dulu ya sansa ya oke okay, Abdullah uh, oke okay, ya nah sekarang perhatikan sini Abdullah ya oke okay, Abdullah di sini ada berapnya barang nah sekarang Mas Bakti tunjuk satu ya uh, how much is this yang ini how much is this that is one hundred one hundred thousand seven seventy nine 179.000 rupiah Jadi bukan 1.000 bukan Tapi 179.000 rupiah Bagus Nah sekarang uh, Ini apa Sanja halo Koza? Ya mister Oke Sanja Coba How much is this Yang ini Yang M, eh, sepatu sneaker ini ya Perempuan ini ya Coba How much is this yang ini iya aja coba one hundred uh, coba lagi jawabnya. it's it's it's oke it's oke okay, it's, okay, it's berapa it's one hundred and six thousand rupiah oke okay, bagus ya Supply. bagus oke okay. nah jadi jawabnya gini ya mas bakti itu dicat ya jawabnya begini gini it ini jawabnya jadi depannya itu ada it's-nya itu nah perhatikan ya perhatikan di kolom chat ya itu ada itsnya its itu ini gitu ya ini berapa jadi enggak langsung harganya tapi ada kalimatnya dulu ini harganya segini itu its gitu ya akannya it jadi it it terus ada koma di atas s itu bacanya it ya oke okay. bagus anja sekarang raihana lo halo. halo mister. oke okay, raihana coba ini ya oke okay. uh, nah ini how much uh, how much is this ini harganya berapa it for Ya. it for for to for thousand bukan thousand thousand ya yeah. masa cuma 4.000 dua ribu empat Oke salah ribu ya. coba tadi gimana ribu empat puluh dua ribu empat puluh dua ribu empat puluh ini nggak perlu dipisah karena dia satu satu puluh dua bahasa empat puluh dua ribu bahasa puluh nya ribu 42 puluh dua ribu empat puluh dua Ya berarti gitu sama. 42 terus kemudian ribu berapa? it's it's for to for 42 puluh dua tuh biasanya berapa? Hmm tahu. Kalau 25 berapa? Twenty 25 hmm, okay. 30, 35, 30? 30 five. Oke tiga puluh lima Kalau 32 puluh 32. Oke kalau 41 puluh satu, empat puluh empat, empat puluh empat, empat puluh empat, empat puluh empat, empat puluh puluh ini, loh, ini loh. Tuh kan, 4 jadi 4, 20 jadi 20, 25 jadi 20. 25, 35 jadi 30. 35. Kalau 40 berarti gimana? 40, good 40, 40, good. Berarti kalau misalkan dia ini, apa 41 berarti bagaimana? 40. 1 40 ya 40 one to bisa Terus kemudian kalau 45 Mana? 45 Good, 45 isat oh 40 Nah sekarang balik lagi ke sini ya. Sekarang balik lagi ke sini. Di sini ada ada 47 dijadikan satu aja. Berarti gimana? Forty, it's forty, it's forty two thousand. Good, ya, it's forty thousand. Jangan lupa rupiahnya, ya. Oke, okay. It, It's it's heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, thousand rupiah. Oke, okay, good, ini. ya, heeh, gitu ya. Oke, nah sekarang ini coba, yang ini, uh, ini, uh, apa uh, lagi, uh, Barang yang ini coba rupiah, lihat Dari sepatunya gitu berapa ini? Yang uh, mana? Oh. empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, lagi empat, empat, empat, lagi It's for 45.000 rupiah. 1000 bukan thousand. Thousand pakai a. Ah, itu benar. Coba lagi ya, diulang yuk. It's it 45.000 rupiah. Oke, okay, good. It's 45.000 rupiah. Oke, okay, bagus. Sekarang Alexa. Halo? Alexa? Alexa, halo. Oke, okay, alsa ini. Fatan, halo Fatan, Fatan dulu, halo. Fatan, halo? Patan juga ini nggak bisa. Oke, okay, kalau begitu sekarang Nara, Nara dulu ya. Nara, halo? Yes. Oke, okay, Nara sekarang mau mau beli sepatu ya, ini ya. Coba ya. Sekarang gambar yes. uh, andai kata uh, ini bayangannya, ini ya, pura-puranya. Uh, Nara itu mau beli sepatu, ya. Coba, um, Terus Mas, selatan uh, nanya, uh, Mas, batinannya nanya nanya ke Nara. "How much is this?" Ya. Terus, gimana jawabnya tadi? Gila. ini harganya berapa?" Ini emm, emm, emm, emm, emm, emm, emm, emm, Is. it's it's ih, good it ih, 40 lu, tadi gimana? Forty, forty, Ribu tadi apa? Ribu ayo, forty, ribu apa? Dua, apa tadi? Tiga, thousand tiga, thousand. Ya, coba Coba diulang yo tiga, tiga, It's, for forty, thousand, rupiah, rupiah. Oke, okay, coba diulang sendiri yuk. How much is it? It 1.000. Oh, 40-nya lupa, 40 lupa. So coba ya diulang lagi, lagi yuk. How much is it's it? It Coba lihat angkanya Ini loh Bacanya gimana sih? puluh Ribu itu kan ya? Iya Berarti gimana? It's 40 berapa? Lupa lagi Lupa lagi Coba tadi berapa? Four Forty Forty ya. Berarti it's It's Hmm. It's Ya, terus ini loh. It's. Terus ini berapa? For 40 40 Ini? It's 40. tahun Good. It's 40,000 rupiah. It's 40,000 rupiah. rupiah. Okay. Ya, bagus ya. Ya, apa ya? Coba berhitung, apa berhitung ya? Apaan ya Maka ya, oke, uh, Alexa, bagaimana? Sudah bisa, sudah live ya? Alexa sudah live ya? Oke, nah gitu ya. Nah, sekarang, Pak Ab, uh, Abdullah lagi. Halo Abdullah, halo, Indonesia. Nah, sekarang ini ya jumlahnya bilangannya nggak terlalu bulat. Coba, nah sekarang ini uh, apa? Beli sepatu tapi sepatunya yang yang ini coba. Yang ini ya, yang bilangan terakhir ini ya, coba harganya. Yang ini ya, coba bagaimana? How much is it? It's 6000. Ini loh, ini yang ini loh, yang ini loh. Harganya pakai yang ini aja, yang belakang aja ya. It's 40, 44, okay, it's 44,500 rupiah. Oke, it's 44,500 rupiah. Oke, sekarang uh, Raihana halo. Iya, mister. Oke, okay, sekarang ini ya. How much is it? Ini. It is six, six Oke, okay, good. It's 49,600 rupiah. rupiah. Oke, okay, good. Coba ulang lagi yuk. How much is it? It's For forty-nine thousand six rupiah, oke okay, bagus. Nah, ini kalau ini berapa berarti yang ini yang model ini, It's berapa? It's for it iya, iya, iya, nya iya, Forty iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Oke iya, iya, ya iya, iya, okay. Oke, kemudian Sanza, loh ya, Mister Sanza. Coba ini, Sanza ya, kita belajar yang enggak terlalu bulat ya. Coba yang ini ya, ini ya, coba yang sepatu model ini, sepatu karet. sepatu karet cewek berapa ini? Yuk, it's 48, 48 tahun thousand and five five ratusan berapa tadi ya yo hundred hundred ya so, 58, 000, 30, 50, uh, 48, 000, rupiah, rupiah gitu ya. nah coba satu kali lagi yuk sampai, sampai bener banget yuk so, ini ya Coba sekali it's, lagi ya. Sekali lagi ya. Sebentar. It's Maruti. Kita pelan-pelan yuk. Nah ini yuk, coba yang ini yuk. Nah ini ya, coba. Yang belakang ini aja, yang belakang ini aja yuk. It's berapa ini? It's, it's 64.000 and eight, eight hundred hundred uh, yeah. Bagus, sudah bisa satu kali lagi. Yuk, yang ini satu kali lagi. yuk, Udah bisa kok, oke aja. It's, It's three thirty, three tiga tiga tiga tiga tiga tiga Bagus tiga tiga tiga Nah gitu ya cara menyebutkannya ya jadi kalau kalian nanti belanja, sama belanjanya ditanya gitu harganya berapa, dijawabnya seperti itu ya. Okay. Okay. Nah, oke okay. uh, sampai sini ada pertanyaan, ada ada? Ada ada ya. Apa Nara? Uh, pertanyaannya apa? Oh, Ayo ya, Mister, kalau bahasanya, bahasa Inggris, sepatu apa? Satu. Sepatu. Satu, one. Kemarin kan sudah tahu yang berteman-teman. One. Hah? Apa? Spatu. Sepatu. Sepatu. Mm -mm. Nah, sepatu tuh shoes ya, sepatu tuh, shoes. Ini ditulis mas Batu itu shoes, itu sepatu ya, itu shoes. Nanti kita belajar ini ya pelan-pelan ya. Sepatu itu shoes, yeah. yang ini itu shoes ya. Nah coba oke okay, semuanya ya. Nah, kalau ini saya mas Batu tanya, kalau tanya berapa harganya bagaimana? Berapa berapa harga sepatu bagaimana? How? How? Berapa harga sepatumu gimana? How much? Are your shoes berapa banyak? Uh, berapa harga sepatumu? Nah tadi kalau berapa harga tasmu berarti gimana? Uh, Raihana, berapa harga tasmu? Berarti bagaimana? How much tasmu? Tas itu bahasa Inggrisnya apa? Kas itu bahasa Inggrisnya bag, ya. Berarti gimana? Uh, Abdullah. Sana. How much is your bag? Good. How much is your bag? How much is your, your bag? Oke, okay. kalau misalkan seberapa banyak harga laptopmu itu bagaimana? How How much How much? Yuk, nggak nggak ditutup lo nanti lo, kalau belum jawab lo. How much? Laptopmu, laptop itu bahasa Inggrisnya apa? Lab? Laptop. sama. How much? Mana? How much? Blablabla. How much is your laptop? Bagus. Ini ya. Jadi ini ya, how much itu artinya apa tadi? Berarti berapa har harganya? ya berapa harganya? Kalau home ini itu berapa jumlah jumlahnya? Tapi nanti ya kalau home ini how much. Oke okay, sampai oke okay, kalau tidak ada pertanyaan tadi sudah ya. Mas Baru tutup dulu ya. Oke okay, itu belajarnya. Tolong di ini di uh, tidak dihafalkan sih cuma kalau bisa dipakai gitu ya. Jadi tidak apa tidak. Nanti kalau dihafalin soalnya nanti apa sering lupa gitu ya. Jadi lebih baik di dipraktekan gitu ya. Oke okay, uh, kalau begitu saya tutup, adik-adik uh, terima kasih ya, maaf Mas, mas Bakti sedikit demam, jadi uh, suaranya agak serak, uh, nanti dari hari Rabu kita lanjutkan ya, hari Rabu belajar lagi ya. Oke okay, uh, Mas Bakti tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baikan ke mbak Ega ya mbak mbak tadi ya silakan baik Mister terima kasih banyak kepada Mr Pragoho juga kepada teman-teman atas partisipasinya dan masih semangat di pertemuan kita yang keenam ini seperti biasa sebelum kita akhiri kita akhiri bersama dengan doa kafaratul masjid milahiyahmanirahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu alla ila ila Anta Astagfirullah wa adubu ilai Amin, amin, ya Alamin Semoga pertemuan kita malam ini Dapat bermanfaat Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya Teman-teman semua Sebelum kita closing silahkan di open Kameranya terlebih dahulu ya Silahkan Abdullah Patan Sanza Raihana Sudah, Patan? Oh iya, baik. Kalian kirim ke Ega. Sanza mau open kamera atau tidak? Sudah ya, oke. Eh, Kegaitung ya, satu, dua, tiga. Bentar, satu, dua, tiga, sudah baik. Uh, terima kasih, teman-teman semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss terima kasih, Nugroho. Thank you. Thank you Mas Thank you Patan. sama